Udah delaynya Wuh Wuh Satain aja, bro Woo, Sakit banget Wow Hai Ehehe. Nice You got a Eh, hey, what's up, Apa kabar semuanya? Lo, jadi kali ini Coba bakal mau review Senjata Hades, ya, Mabro, ya Ini, God of Hades God <laughs> of War, Mabro, ya Senjata ini, di buff, Mabro, ya Pokoknya antaranya tuh yang di buff itu, ya Sprint to Fire-nya, Mabro Reload time-nya juga dicepetin, ya Terus, sebelumnya tuh kayak ada Penalty damage, ya. damage range-nya tuh Minus 30%, Mabro Nah, sekarang tuh dijadi cuma minus 15% Ya, berarti ya Ini sudah ditambah 15% Damage range semua bro ya, wah harus ya, ada semua bro ya. Ini LMIS tahu uh, kayak kurang cocok buat jauh-jauh banget mah bro ya. pelurunya agak nyebar. Cuman kali aja pas di buff ini mantep mah bro. Yap, let's go langsung aja kita main keren Yo mah bro, oce merasakan kesulitan setelah update ya. Uh, fine match lama banget mah bro kalau kalian tahu ya. Ocha fine match, Kalau di total no. 4 menit 5 menit, ya. Setelah update, ya. Kalau setelah update, agak sepi sih soalnya, ya. Nunggu pada update, ya. Dan lumayan besar juga update-nya. Kalian tahu sendiri, kalau seperti mobile, seperti apa update-nya, ya. Uh, sekarang, nah, ada delaynya Wow, uh, sakit. natain aja pak bro. Uh sakit banget. Ocha langsung clutch kayak ini. Wah. Masih langsung ace. Tapi ya cuma dapet empat. Mungkin kalau temen Ocha pada mati, Ocha bakal <tuk> jadi finishingnya kali ya. Dia. Gokil gokil. <tuk> Tapi dari update ini yang Ocha nggak suka, ini sangat jelek banget buat raser ya, bro ya. Para raser, liat ya Ganti senjata delay, padahal harus satu pakai gomol lho Gak kan? Gak bisa langsung kayak lari mah bro Hai, nice. Ocha belum mati sama sekali dan dapat dua kill. Lumayan lah. Hmm, ocha agak bingung sebenarnya gameplay. Ocha ntar jadi kayak gimana, soalnya ocha tuh tipe-tipe yang lari ke depan, Ganti senjata cepat. Kalau pakai guho tuh sebelumnya mah, bro, itu nggak bikin lelet. Terus kan tuh lelet banget. Nice, sakit banget sadis. Wu, op lo ini bahaya kalau kalian muncul ya. Jangan sampai kalian muncul, ya. Yeah. Kamu nanya, kenapa kamu nggak boleh muncul? Kamu, kamu nanya. nanya, kamu nanya, Kampu kenapa kamu, nanya? Nanya. Diolong kenapa diolong kamu, nanya? Nanya. kenapa diolong kamu, kenapa kamu, asli. Wah, another overpower weapon is here Nih, kamu bertanya-tanya di mana musuhnya? Sini ya gue kasih tahu ya. Nih, di sini nih. Uh, man, man Gokil loh Ini OC review di rank legendary mah bro ya. Legendary petir ke atas. Musuhnya itu pasti jago-jago lah ya, dicampur orang Pinoy, orang Ya macam-macam lah, nggak orang Indonesia aja. Nah kan, aduh ya ampun, apa kau perlu ganti senjata? What? Toxic banget deh, pakai tamper loh dia. Ya yes, oke okay lah. Kali sekali, nggak apa. -apa. Oh, no, sakit banget itu lurus loh. Trip main tidak, no. This time again. Ah, sebenarnya plus minus mah bro ya. Kalau misalnya movementnya di nerf, plus minus banget. Ya, karena kita semua tuh sama-sama merasakannya gitu. Jadi nggak ada yang bisa lari kayak waktu sebelumnya, lari langsung ganti senjata, ya kan? Bentar. Ah, eh eh, lembut banget itu. Bikin kertas sniper itu. Kayak gitu. Udah lama bro, Cak. Ngeri banget. wow hadis men. Sakit banget, cuy. Kila lurus lagi. Nah, ada trimain nih Uh, bahaya. Wah, wow, dia pakai begituan, teh, Nice, lah. Di mana musuhnya, ya? bertanya-tanya di mana musuhnya. Di sini, aku masih tahu nih. gitu dia. Oh, gila, men. Hades, Hades atau Krik nih. Holger juga OP. Wah, the best, bro. Cekal berapa? 16 sudah mah bro. Temen oce paling ba paling banyak 4 tuh mah bro ya. I carry the mall. Loh. Kok aku udah turun loh. Wes ngelek ini, ngelek ya. Uh. Sekarang tuh kameranya uh, kayak agak ngelak deh mah bro. Jangan lagi, mediator seperti itu ya. Kem kam selamat ya nggak sesmooth, pas kita lagi main. Uh, ini bener benar rank pertama watch setelah update, Bro, langsung cobain Hadis karena ya katanya Hadis sope. Wah, temen kita keluar satu men. Aduh, ya menangin aja deh. Ini kita lihat chopper nih, kekuatan chopper. Choppernya pakai scope loh, red dot. Kamu bertanya-tanya kenapa dia pakai skopi ya? <laughs> eh, ayo uh. Oh, saya belum update karakternya juga ya Masih baru-baru ini Apa update -annya? Belum pada update, kita lihat kan kah, tapi kita akan clutch Tuh ya Kayak mendingan gue ganti senjata gak sih? <laughs> Dikit lemot Gak ada yang nge-plan cuy Wih Ke-plan Wih Houseman okay. standing Aduh Kamu bertanya-tanya kenapa Houseman standing ini, ya Ah ya Allah Masa kalah sih Aku udah 18 kilo Dasar Gua aja yang bawa -bomnya. Dasar kalian semua Jadi kejar loh, Bro. Bersih banget stepnya. Wow. Dua satu ke Ayo. Lompatnya juga ada delay lo. Sekarang lompatnya tidak secepat dulu. Wah, kenapa ya? yang dibikin lemot-lemot gitu. Biar, biar terlihat seperti real kah Maju bro Maju maju maju Chopper Lu maju duluan Loh, Sini Gabung gabung pak Oke, semoga kita bisa menang. Wih! Ocha tuh jadi pan panik sendiri loh, mah, Bro. Dibuat lemot gini kan, mantap ya uh the best man hades. Tuh, mah, Bro ya. liat tuh, Oke. Langsung, killnya banyak ya, menggendong tim Ocha langsung. Uh. Pada pakai chopper sekarang zamannya hades bro, oke? Okay. Hu, paling baik kill 6 teman kita ya. Kau timu mereka best sekali. Kedala. Yap, jadi ini Gan Smila Tattoo treatmentnya bro ya, kayaknya udah nggak main lama-lama lagi lah. Semua aja kita closing mah bro videonya ya, karena ya habis update. Hu, time nya lama banget bro. Nih diantara ucap kayak rapid fire barrel nih ya, intervalnya dibikin berus lagi damage nya, disable. Eh mah Crossbar, uh mantep sih sama 80 round hybrid magazine. Nah ini mantap ini udah cocok banget sih ma Bro ya buat agak jauh juga oke okay, ya the best mau Bro, bagus nih hades nih, ya, kalian bisa pakai hades ini serius, karena pas diubah rasanya maknyus. <laughs> ya udah Mamuro makasih banget udah menonton kayak gitu aja nonton video kali ini Mamuro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya Mamuro ya. Terus kalau kalian mau mau beli akun COD untuk kalian yang baru main COD, atau kalian yang bosen sama akun kalian, bosen sama skin kalian, butuh akun dengan skin yang bagus dan baru-baru ya langsung aja follow Instagramnya kita Jublin. Atau kalian perlu bantuan push rank, belum legendary atau kalian juga belum grinding kemo biar bisa nyatu dengan skin legend atau minti kalian langsung aja follow instagram at joki titik in buat dijokin lo bro ya yep see you ma bro Dedeh semuanya sudah dadah semuanya see you next